Tuh, kamu hmm. Iya, muntah tau? muntah Muntah Mau tau? Mau tau? Mau Bisa, dia bisa Bisa, bisa Mau tau? Mau sudah. Mau tau? Mau iya. Mau tau? Mau tau? kak tau? Yeah. Oh, kak, Iya iya Yesus, Tuhan Yesus hidungnya kok kok keluar itu? Iya, Tuhan. Iya, lagi merah dia? aku? Siat bulat bisa nak. Ya, ya, ya, ya. Oh, misi, <tuh> sampai Iya, iya, iya. Oh oh, oh. M -m -m bawa. bawa aja. kita biar kita temo nanti. Bawa aja. Iya, Kak. Iya iya, iya, iya. Gitu, anakku, iya anakku, Jadi jangan kali gitu dibalikkan dia, digoncang gininya. Sakti, sudah enggak ada. Dia memaknya, menggoma.